Seorang wanita berpakaian putih di menara batu dengan lembut memegang cincin giok dengan tangannya. Rambut hitamnya jatuh di bahunya. Dia memiliki wajah yang sangat cantik dan kulitnya seputih salju. Alisnya seperti gambar. Penampilannya menyebabkan setiap kerutan dan senyumnya dipenuhi dengan pesona yang tidak bisa disembunyikan. Apakah dia pemilik menara perak ketiga? Wanita berpakaian putih itu mengangkat kepalanya. Senyum tipis muncul di wajahnya yang sangat cantik saat dia berkata Ya, pria berpakaian hitam mengangguk Dia tersenyum berkata Aku mendengar orang itu bernama Lindong Berdasarkan informasi yang aku peroleh Dia tampaknya telah merebut menara perak itu dari tangan tetua tingkat kematian mendalam dari gua angin jahat Petik 2 Mampu mengambil item dari tangan tetua tahap kematian mendalam Dia benar-benar bukan individu yang sederhana Wanita berpakaian putih tersenyum sedikit. Matanya dengan cepat beralih ke arah kota tertentu sebelum dia dengan lembut bertanya. Aku ingin tahu apa yang ingin dilakukan saudara Pang Hao. Sejak dia tiba, kita tentu akan mengundangnya. Bagaimanapun, kita membutuhkan kekuatan tiga menara perak untuk membuka gua. Pang Hao meringkuk mulutnya. Namun, senyumnya sepertinya mengandung makna yang lebih dalam. Wanita berpakaian putih itu dengan lembut mengangkat matanya dan berkata, Lindong tidak dapat dibandingkan dengan kami karena kami mendapat dukungan dari Mysterious Skyhold dan Nine Serenegate. Berdasarkan apa yang aku tahu, dia harus menjadi serigala. Meskipun berbagai ahli yang berkumpul di pulau ini mungkin tidak berani untuk merebut menara perak kami. Jika Lindong akan mengekspos dirinya sendiri, kemungkinan ia akan menarik banyak masalah. Petik 2. Haha. Menara perak tidak lain adalah masalah di tangan seseorang tanpa kekuatan Lebih baik menyerahkannya untuk menjaga kehidupan seseorang Pang Hao dengan lembut mengusap cangkir tehnya dan tertawa samar Aku hanya membantunya membuat keputusan yang tepat Kalau tidak, dia hanya akan menjadi sasaran orang lain setelah memasuki gua reinkarnasi Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa melarikan diri Petik 2 Wanita berpakaian putih itu tidak banyak bicara setelah melihat situasi ini. Karakternya yang acuh tak acuh berarti bahwa dia jelas tidak peduli dengan seseorang yang hampir tidak dikenalnya. Pang Hao tersenyum dan berdiri. Setelah itu, dia berdiri di tepi gedung. Matanya menyapu sekeliling. Pada saat ini, ada banyak ahli di sekitar kota dan ada beberapa individu yang kuat bercampur di dalamnya. Ketika mereka melihat Pang Hao, banyak dari mereka mengjilat bibir mereka, sementara beberapa keserakahan muncul di mata mereka. Lagi pula, mereka sangat mendambakan menara perak di tangannya. Namun, sembilan gerbang tenang telah mengirim banyak ahli saat ini. Kemungkinan tidak ada dari mereka yang mendapatkan keuntungan dalam pertarungan. Lindung disembunyikan di kota. Matanya menyipit saat dia melihat pria berpakaian hitam itu. Mungkin baginya untuk mendeteksi riak yang akrab dari yang terakhir. Riak itu dipancarkan dari menara peraknya. Sepertinya dia harus menjadi salah satu dari dua pemilik menara perak lainnya. Pemimpin empat jenderal iblis Sereneget, Pang Dikabarkan bahwa dia memiliki kunci menara perak di tangannya. Aku sudah mendengar tentang orang ini. Dikabarkan bahwa dia telah maju ke tahap kehidupan yang mendalam satu tahun yang lalu. Kan? Sangat menakutkan. Dia mampu mencapai level ini pada usia yang begitu muda. Bahkan. Dia bahkan bisa menyaingi beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Wanita berpakaian putih di gedung itu adalah nyonya suci dari Balai Langit Misterius, Liu Xiangsuan. Suan. Hehe, dia adalah salah satu keindahan top di caotik dimensi. Dia mungkin cantik, tapi aku takut tidak ada pria yang bisa menikmatinya. Bagaimana wanita seperti itu bisa ditundukkan oleh pria manapun. Petik 2 Petik 2 Lindong mendengar percakapan pribadi yang dipancarkan dari lingkungannya. Dia mengangkat alisnya sedikit. Itu tak terduga bahwa orang-orang di gedung batu itu sebenarnya dari gerbang Nin Serene dan Balai Langit Misterius. Tidak heran kunci menara perak di tangannya berperilaku luar biasa. Namun, Lindong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menyipitkan matanya. Karena kunci menara peraknya berperilaku tidak biasa. Kemungkinan kunci menara perak di tangan Pang Hao dan Liu Xiangsuan Suan juga mendeteksi miliknya, kan? Lin Dong mengangkat kepalanya, dia memandang Pang Hao, yang berdiri di tepi gedung dan menatap ke bawah ke seluruh kota. Ekspresi di matanya sedikit berubah saat dia tiba-tiba meraih Mulingshan di sampingnya. Ayo pergi, Lin Dong tidak menjelaskan setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia menarik Mulingshan yang agak tidak menentu sebelum berbalik dan menuju ke pinggiran kota. Haha, namun, Lindong hanya mengambil beberapa langkah setelah meraih Mulingshan dan berbalik. Ketika tawa bergema di langit. Setelah itu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba diputar sebelum mereka menatap Pang Hao di gedung. Biarkan aku memberitahu semua orang kabar baik. Pemilik kunci Menara Perak ketiga telah tiba di Skyse Si Regent. Kota ini awalnya sepi sesaat setelah kata-kata Pang Hao terdengar. Setelah itu, Gelombang kegemparan tiba-tiba meletus di saat berikutnya. Beberapa ahli memandang dengan mata acuh Tak Acuh dari samping. Juga tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar di mata mereka. Hanya ada tiga kunci untuk membuka gua. Dua dari mereka sudah mendarat di tangan sembilan gerbang tenang dan balai langit misterius. Karena kekuatan yang mendominasi dari dua faksi utama ini. Tentu saja tidak banyak yang berani menargetkan mereka. Karenanya. Kebanyakan orang mengincar pemilik menara perak ketiga. Menurut rumor, pemilik menara perak ketiga tidak memiliki latar belakang yang terlalu terkenal. Selain itu, ia hanya pada tahap awal mendalam kehidupan. Meskipun tidak ada yang tahu bagaimana ia berhasil merebut menara perak dari ahli tahap kematian yang mendalam, jelas bahwa ia adalah target yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan sembilan gerbang tenang dan balai langit misterius. Oh, Broter Panghau. Jika orang ini benar-benar ada di sini, kami harus menyusahkan kamu untuk mengundangnya. Lagi pula, semua orang ingin membuka gua dan tidak baik baginya untuk menyembunyikan diri. Petik 2. Seorang pria yang membawa pisau bulan di udara di atas kota tertawa keras. Orang ini memiliki banyak bekas luka di wajahnya, memberinya penampilan yang agak menakutkan. Hanya mereka yang mengenalnya yang menyadari bahwa orang ini juga cukup ahli dalam caotik dimensi. Itu benar. Itu benar. Kita harus menyusahkan sembilan gerbang tenang untuk mengundang teman itu maju. Petik 2. Meskipun suaranya lembut, ada banyak yang menggemakan persetujuan mereka. Namun, siapapun bisa melihat keserakahan yang melonjak dalam hati orang-orang ini. Lindong mendengar suara-suara yang memenuhi udara dari dalam kerumunan saat matanya perlahan berubah sedingin es. Mata besar Mulingshan, yang sedang ditarik olehnya juga mengungkapkan kemarahan besar. Swoosh, cahaya perak tiba-tiba turun dari langit sementara mata lindung dipenuhi dengan kedinginan. Setelah itu, itu menutupi lindung dan Mulingshan di depan mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Haha, teman-teman aku, sejak kamu telah tiba, tunjukkan diri kamu. Pang Hao tersenyum melihat duo yang dibungkus oleh cahaya perak dan berkata, Desir. Tak terhitung orang di sekitar Lindong awalnya dimulai setelah melihat adegan ini. Setelah itu, mereka mengeluarkan desahan, spot tempat yang semula mereda segera dikosongkan. Selanjutnya, banyak tatapan panas ditembak ke Lindong. Lindong tanpa ekspresi di hadapan sepasang mata panas yang tak terhitung jumlahnya. Namun, keinginan membunuh melintas jauh di matanya. Sepertinya Pang Hao berusaha membuatnya menjadi musuh bersama semua orang. Sepertinya bepergian ke Chaotic Dimensi memang sangat berbahaya. Bahkan seseorang yang belum pernah dia temui dapat dengan tersenyum mendorongnya ke bahaya besar pada pertemuan pertama mereka. Lindong perlahan berbalik di depan mata serakah panas berapi-api yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Pang Hao yang menyeringai di atas bangunan batu. Dia berbicara dengan suara samar, "Skema kamu benar-benar brilian." Pang Hao tersenyum. Sepertinya dia tidak mengerti arti dari kata-kata Lindong. Sebagai gantinya, dia tersenyum berkata, Teman aku, karena kamu juga pemilik kunci menara perak, mengapa kamu tidak datang dan duduk? Kecantikan berpakaian putih di gedung itu menggeser matanya. Setelah itu, mereka berhenti pada serigala ganas yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi pemuda di bawah. Apakah orang ini yang telah membalikkan wilayah Laut Angin Surga dan mengambil kunci menara perak dari Gua Angin Jahat? Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat dia melirik Pang Hao dan berkata, Aku menghargai undangan kamu. Namun, aku saat ini sedikit sibuk dan aku tidak akan bisa tinggal. Petik 2. Lindong tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah berbicara. Saat dia berbalik dan mencoba pergi. Situasi saat ini tidak menguntungkannya. Awalnya, dia berencana untuk sementara menyembunyikan identitasnya dan hanya permukaan ketika gua akan dibuka. Dia tidak pernah berharap bahwa identitasnya akan terungkap oleh Pang Hao tepat setelah dia tiba. Kemungkinan dia akan menjadi sasaran banyak orang sekarang. Bajingan itu, Lindong mengepalkan tangan di bawah lengan bajunya dengan erat. Ada niat membunuh yang kuat melonjak di hatinya. Jelas, tindakan Pang Hao telah membangkitkan keinginannya untuk membunuhnya. Panghal tersenyum menyaksikan Lindong menarik Mulingshan. Berbalik dan pergi. Namun, dia tidak menghentikan yang terakhir. Alih-alih, matanya hanya berisi main-main dan ejekan yang semakin sadis. Duo Lindong berjalan langsung keluar kota melalui jalan batu kuno di depan banyak pasang mata. Banyak sepasang mata di sekitar mereka mirip dengan serigala serakah dan ganas. Bam, Setelah Lindong berjalan ke ujung jalan. Ekspresinya mulai secara bertahap berubah suram. Ini karena sepasang sosok manusia dengan aura menakutkan berdiri dengan bangga di depannya. Gelombang demi gelombang fluktuasi daya Yuan yang kuat perlahan-lahan menyebar. Apakah kamu Lindong? Serahkan kunci menara perak dan aku akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Mata Lindong menjadi benar-benar gelap setelah dia mendengar tawa yang lebat. Dia segera melepaskan tangan kecil Mulingshan dan dengan lembut menghela nafas. Sepertinya hanya melarikan diri bukanlah solusi. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk berurusan dengan karakter kejam ini adalah menjadi lebih kejam dari mereka. Berdiri di sampingnya, Mulingshan menoleh. Dia kemudian melihat keganasan dan kebrutalan melonjak di mata Lindong. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 934, Membunuh sebagai pencegahan. Empat bilah manusia yang memegang sosok berdiri di ujung jalan kuno. Keempat sosok ini mengenakan jubah merah darah dengan pola bilah darah, sementara aroma berdarah samar-samar tersebar dari tubuh mereka. Aura keempat individu ini relatif kuat, menilai dari fluktuasi Yuan Power yang perkasa. Mereka berempat telah melangkah ke tahap mendalam kehidupan yang mendalam, sementara pemimpin mereka berada di puncak tahap mendalam kehidupan yang maju. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat keempat sosok manusia. Setelah itu, Beberapa bisikan menyebar dengan cepat. Ini adalah Bilah Darah 4 Jenderal Sekte Bilah Darah. Pemimpinnya adalah Luzon Kan. Petik dua. Keempat rekan itu akhirnya memimpin. Orang-orang ini benar-benar tidak sabar. Petik 2. Aku ingin tahu bagaimana Lindong akan dikenakan terhadap empat orang ini. Mereka adalah para ahli yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di Laut Iblis Cautik. Empat jenderal bilah darah menghususkan diri dalam pertempuran bersama. Jika mereka berempat bergandengan tangan, bahkan ahli tahap mendalam kehidupan yang sempurna akan mengalami kesulitan. Petik 2, Lindong ini benar-benar sedikit sial. Senyum haus darah terungkap di wajah mereka ketika empat sosok manusia berjubah merah mendengar banyak bisikan dari lingkungan mereka. Pemimpin sedikit memiringkan kepalanya dan menatap Lindong. Bekas luka bilah yang memotong dari sudut matanya di seluruh wajahnya membuatnya tampak agak menyeramkan. Lindong, serahkan kunci menara perak. Dalam kasus apapun, bahkan jika kamu tidak memiliki kunci, kamu masih akan dapat masuk dan melakukan tur interior setelah gua dibuka. Tidak ada gunanya mempertaruhkan hidup kamu karenanya. Petik 2. Ku. Di bawah perhatian orang banyak, Lindong yang sedikit murung tiba-tiba melepaskan desahan lembut. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya. Wajah yang agak muda itu tiba-tiba mengungkapkan keganasan yang menyebabkan rasa takut muncul dalam hati seseorang. Enya, ungkapan sederhana yang tidak memiliki banyak emosi muncul dari mulut Lindong. Setelah itu, lingkungannya menjadi sedikit sunyi. Banyak pasangan mata mengandung berbagai emosi saat mereka memandang Lindong. Sangat mungkin bahwa mereka tidak berharap yang terakhir benar-benar tidak masuk akal bahkan pada saat ini. Apakah dia tidak menyadari bahwa empat individu di depannya adalah orang yang haus darah yang tangannya diwarnai dengan darah? Kamu punya nyali. Wajah lelaki berjubah merah dengan bekas luka pisau bergetar sedikit. Segera setelah itu, mulutnya tersenyum. Senyum yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ingatlah namaku, Uzong dari Sekte Bilah Darah. Karena kamu membawa kunci menara perak, aku akan membiarkanmu mati mengetahui siapa yang membunuhmu. Petik 2, senyum di wajah Luzon melebar. Setelah itu, matanya langsung berubah menjadi gelap dan kejam seperti ular berbisa. Bunuh dia. Bang, setelah suaranya terdengar, Yuan Power yang megah tiba-tiba muncul dari dalam tubuh tiga individu di sampingnya. Darah panjang berwarna pedang di tangan mereka mencerminkan birahi dingin yang mengerikan di bawah sinar matahari Furi melintas di mata besar Mulingshan saat dia menyaksikan ini dari samping Lindong Dia akan mengambil live coffin cover untuk mengubah orang-orang ini menjadi daging cincang Namun, dia dihentikan oleh tangan diperpanjang Lindong Izinkan aku, Lindong berbicara dengan suara lembut Sepertinya dia salah sejak awal itu menggelikan baginya untuk menghindari dan menyerah kepada orang lain di tempat seperti itu. Para ahli yang hadir di sini berasal dari caotik dimensi. Dan menjilati darah dari pedang mereka adalah urusan umum bagi mereka. Jika dia ingin menyimpan kunci menara perak, dia tidak punya pilihan selain membuat orang lain takut padanya. Keempatnya adalah pilihan terbaik untuk dijadikan contoh. Um, Mulingshan mengangguk dan mundur. Dia agak menyadari kekuatan Lindong. Empat individu sebelum dia mungkin bukan keberadaan yang baik, tetapi akan sangat sulit bagi mereka untuk mengambil keuntungan dari Lindong. Swosh! pisau tajam melintas di depan Lindong sementara Mu Lingshan mundur, saat tiga sosok bergegas menuju Lindong dengan cara seperti hantu. Bilah darah mereka memangkas tanpa ampun, menggambar busur yang rumit saat mereka dengan kejam menyerang tempat-tempat vital Lindong. Serangan trio itu sangat selaras satu sama lain. Menambahkan kekuatan tahap mendalam kehidupan muka mereka. Kekuatan serangan ini menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Keempat jenderal bilah darah ini memang memiliki beberapa kemampuan. Bocah cilik. Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak memiliki kemampuan dan belum memiliki sesuatu yang seharusnya tidak kamu miliki. Wajah seram ketiganya dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Pisau tajam bersinar menyapu dan langsung mendarat di lindung dengan kecepatan kilat. Ekspresi kejam muncul di wajah trio ketika bila bercahaya mendarat di tubuh lindung. Seolah-olah mereka telah menyaksikan adegan berdarah tubuh lindung sedang dipotong-potong. Dentang, namun, suara logam yang jelas tiba-tiba terdengar saat senyum kejam itu muncul di wajah mereka. Setelah itu, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat besar dari pedang mereka. Pasukan langsung menyebabkan tangan mereka, yang memegang pisau darah, menjadi mati rasa. Mereka bertiga mengangkat kepala karena kaget. Namun, tempat-tempat di mana pisau darah mereka telah mendarat di tubuh lindung sekeras logam. Aura blade yang tangguh bahkan tidak bisa membelah kulit lindung. Tubuh fisik yang kokoh. Ekspresi beberapa individu berangsur-angsur menjadi suram ketika mata menonton yang tak terhitung itu mengeras. Kamu benar-benar berani mencoba dan merampok orang lain hanya dengan sedikit kekuatan ini. Lindong perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap ketiga individu yang sekarang memiliki sedikit horor di mata mereka. Ketika ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Kilau memudar segera muncul di mata tiga ahli tahap mendalam kehidupan muka ketika mereka mendengar ini. Segera, Yuan Power meledak, pisau bersinar dan tiga lampu pisau berwarna darah memotong udara dan memotong tenggorokan lindung seperti gunting. Berderak, lindung tiba-tiba mengulurkan tangannya. Lampu hijau melonjak, dan empat tato lampu naga hijau mengalir di lengannya. Selanjutnya, dia meraih tiga lampu pedang berwarna darah dan dengan kejam menghancurkannya. Lampu hijau berkedip-kedip ketika tiga lampu Blade langsung hancur. Kakak kedua, cepat mundur. Ketika Luzon menyaksikan adegan ini, Murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi saat dia tiba-tiba berteriak. Kekuatan lindung tampaknya telah melampaui harapan mereka. Ekspresi dari tiga ahli tahap mendalam hidup tiba-tiba berubah setelah mendengar seruan ini. Mereka segera berbalik dan buru-buru mundur, mencoba melarikan diri. Namun, pemuda yang belum menyerang tampaknya telah berubah menjadi singa yang terbangun ketika mereka mulai menarik diri. Niat mengerikan muncul dari kedua matanya yang hitam pekat seperti air banjir Swosh Semua orang hanya melihat kilatan lampu hijau Tubuh lindung sudah muncul di depan trio dengan gaya seperti hantu Empat tato lampu naga hijau melonjak di lengannya saat dia melemparkan tinju ke depan Kekuatan tinju yang tak tertandingi liar dan kekerasan terbang keluar Tiga ahli tahap mendalam kehidupan muka mengepalkan gigi mereka karena tiga bilah darah yang berpotongan memangkas sementara kekuatan yuan mereka yang agung benar-benar dibawa keluar. Bang, tinju yang diliputi oleh lampu hijau tanpa ampun menghantam tiga bilah darah. Setelah itu, auman naga bergema, lampu hijau meletus, dan tiga bilah darah meledak dalam sekejap. Grup, kekuatan liar dan keras ditransmisikan ke dalam tubuh dari tiga ahli tahap mendalam kehidupan muka dari pisau yang rusak. Masing-masing dari mereka segera meludahkan seteguk darah segar, karena tubuh mereka terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Tiga ahli tahap lanjut mendalam mengalami kekalahan telak setelah satu pukulan. Namun, keganasan dalam mata lindung tidak berkurang setelah mengirim trio terbang dengan pukulan. Lengan bajunya tiba-tiba terayun ketika tiga bilah pisau yang hancur tiba-tiba memotong udara dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah itu... Mereka menusuk dahi tiga individu di bawah banyak ekspresi yang berubah. Celepuk, suara potongan pisau memotong flash menyebabkan hati banyak orang bergetar. Setelah itu, mereka menyaksikan tiga sosok jatuh dari langit. Segera, murid-murid mereka menyusut. Lindung ini benar-benar sedikit kejam. Berat, beraninya kamu. Luzong juga terpana dengan pemandangan di depannya. Segera setelah itu, kepahitan dan dendam tiba-tiba muncul di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong bahkan lebih kejam dari mereka. Kamu juga harus menemani mereka dalam kehidupan kamu berikutnya. Ingatlah untuk terlebih dahulu memikirkannya sebelum menemukan target kamu. Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum acuh tak acuh ke arah Luzong. Segera setelah itu, semua orang melihat 10 tato lampu naga hijau tiba-tiba muncul dari permukaan tubuh Lindong. Desir Delapan tato lampu naga hijau melilit lindung saat tubuhnya berubah menjadi kilatan lampu hijau yang tiba-tiba melesat keluar. Slash jiwa leluhur darah, kekuatan yuan yang luar biasa megah dengan gila-gilaan keluar dari dalam tubuh luzong. Matanya penuh dengan kepahitan dan dendam. Ketika bilah darah di tangannya tiba-tiba menebas ke bawah. Pedang berwarna darah besar seribu kaki tiba-tiba bersiul. Seluruh jalan kuno hancur berantakan oleh aura bilah yang hebat pada saat ini. Swoosh, lampu hijau menyapu. Pada saat berikutnya, itu bertabrakan dengan aura pisau berwarna darah di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, auman naga bergema. Aura bilah yang tampaknya besar dan tajam itu hancur seketika di bawah serangan lampu hijau. Bagaimana ini mungkin? Uzong menyaksikan cahaya hijau yang terpantul di matanya diperbesar dengan kecepatan kilat, sementara kengerian memancar di matanya. Serangannya yang kuat tidak mampu menjadi penghalang sedikitpun untuk Lindong. Bang, lampu hijau seolah menembus ruang. Itu menghancurkan aura pisau seperti pisau panas memotong mentega dan menembak ke arah Luzong seperti panah tajam, sebelum menembus tubuh yang terakhir. Darah segar mengalir, lampu hijau berkumpul di belakang tubuh Luzong. Sebelum perlahan memudar, saat tubuh Lindong sekali lagi muncul di bawah banyak tatapan menonton. Tangan lindung dengan lembut jatuh ke samping. Sementara tubuh Luzong jatuh tertelungkup ke tanah. Kengerian dan ketakutan masih melekat di wajahnya. Sekali tembak mati, kerumunan menyaksikan saat kemenangan diputuskan dalam sepersekian detik. Beberapa orang diam-diam menghirup udara dingin. Seorang ahli tingkat lanjut dari Profound Life telah terbunuh dengan cara seperti itu. Siapa lagi masih ingin memiliki kunci menara perak ini? Darah segar perlahan menetes dari tangan Lindong. Dia mengangkat kepalanya, menunjukkan murid-murid hitam pekat yang penuh dengan ketidakpedulian, sementara suaranya yang dingin menyebar ke seluruh kota yang sunyi. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.